Ini sini. Pegang, pegang, pegang. Nih. Pegang. Sayur tewel. Aku buat sayur tewel. tewel. Oke. Okay. Saya bawa cangkul. Oke sahabat Lombok Borneo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Setelah kita melakukan kunjungan Ke ladang orang tua Sudah saatnya kita berangkat pulang nah, Saya dan istri Akan memperlihatkan uh, Pemandangan Lahan pertanian warga Sepanjang perjalanan kami pulang Dan semoga dapat menghibur Sahabat Lombok Borneo Selamat menikmati ya ini siapa, oh, ada yang bongkar jembatannya. Bongkarin. Hmm? Hmm. Awas. Aduh. Aduh. Aduh, aduh. aduh, aduh. Sini, sini pegang pegang pegang, nih, pegang. Iya, terus, ada. Ini nggak yeah. <laughs> <Those. laughs> tahu nih ada yang bongkar jembatannya. Tahu siapa orangnya bongkar jembatan sembarangan? Sampai huh? ini kebun jagung tumpang sari dengan jeruk dan pepaya oh iya jeruk lemon ini jeruk lemon lumayan lebat dan sangat bermanfaat untuk kesehatan terutama untuk menambah vitamin C Ini kebun durian Ini miliknya Pak Riz Ini kebun jagung miliknya Pak Kawan